Perjalanan hidup yang kini kau lalui Ku berharap Meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang Menaklukkan hari-hari yang tak mudah Biar ku menemanimu Membasuh lelahmu Jinkan ku lukis senja, mengukir namamu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Ternyata